kembali lagi bersama aku di channel Ahmad Fr. Kali ini di channel Ahmad Fr ada segmen baru yang namanya tutorial, jadi kalian bisa lihat tutorial apapun yang aku bisa bagikan, dan kalian bisa contoh tutorialku itu untuk bisa menjadi potensial kamu di suatu saat nanti, atau kalian bisa membutuhkan untuk kepentingan kalian masing-masing. Oke sekarang tentang membuat igtv buat bahan edit di igtv nya kalian bisa download in shoot. nah ini kalian bisa download terus lalu buka lalu kalian klik video baru lalu kalian tinggal klik video yang kalian mau ubah layarnya ya oke video ini ya kalian klik canvas lalu klik rasio klik yang mau kalian sesuaikan untuk IGTV IGTV itu yang ini guys 4, 4 banding 5 lalu kalian cubit sedikit nah gini seginilah ya gini segini ini kan bisa kira kira itu sendiri guys ya. karena kadang di IGTV itu kurang pas gitulah mending kalian kecilkan sedikit segini tinggal cantang, simpan, simpan kalian bisa pilih formatnya sesuai yang kalian mau aku pilih yang 720 ini kalau semakin besar angkanya semakin bagus guys jadi aku pilih tengah-tengah aja sih kita tunggu sampai 100% ya sudah kita klik di simpan lalu kalian pergi ke Instagram. Lalu kalian mau upload IGTV-nya, klik lambang IGTV-nya di pojok kanan atas ini. Lalu kalian klik profil kalian. klik tanda plus nah video ini kalian klik tuh kan nah, okay. kita sesuaikan oh, kita okay. nantinya kalian klik nanti. selanjutnya udah selesai jadi kalian bisa coba sendiri nanti di rumah dan kalau kalian dirasain di video ini bermanfaat kalian bisa klik subscribe dan klik share ke teman-teman kalian okay? bye bye sampai jumpa di next tutorial ya terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke okay.